Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Kembali lagi bersama Rifqi Soleh Official Guys, gimana kabarnya? Saya doakan Semoga sehat selalu ya Dan terus semangat beraktivitas. Amin Judul game dalam video game ini adalah Epic Conquest 2 Game ini adalah Game yang sangat saya sukai Yang saya sukai dari game ini adalah Game ini dibuat oleh orang Indonesia Hal lain yang saya sukai dari game ini adalah Game ini game RPG atau role-playing game Yang sederhana dengan grafik yang lumayan bagus Game ini lumayan diminati oleh orang-orang Dengan rating yang tinggi dan pengguna yang banyak Bang, enggak kelamaan bang Oh iya Oke langsung aja kita menuju ke gamenya karena ini game RPG alangkah baiknya kita mengatur settingannya dulu supaya tidak memakan banyak penyimpanan ruang di handphone kalian setelah pengaturan grafis kita beralih ke pengaturan suara pengaturan bahasa kita bisa memilih bahasa yang akan kita pakai di dalam game, game tersebut nah untuk mengamankan game kita kita harus menghubungkan ke google play game dengan cara memasukkan email kita ke dalam game tersebut Paniman. Itu adalah ringkasan dari cerita di gamenya, Bang Sebelum bermain, sebaiknya kita baca dulu aturan-aturan yang ada di dalam game tersebut, guys. Oke, okay, langsung aja kita mulai. Tiga, dua, satu. Aduh, kok gelap sih, bang? Ya, sabarlah, Mbak Google. Baru mulai. Nah, ini dia, guys, cerita awal gamenya. Silakan ditonton, ya. Hai, bagaimana guys ceritanya bagus tidak silahkan komentar di kolom komentar ya karena ini masih baru langkah pertama yang harus kita lakukan adalah main game mengutak atik seluruh fitur yang ada di game saya pengen keliling-keliling dulu supaya tahu tempat-tempat di dalam game ini Selamat Cukup sekian episode pertama dalam game ini Semoga bermanfaat Dan nantikan episode kedua Dan kemana-mana Pantau terus channel ini ya Sampai jumpa